Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat. Saya telah menemukan sebuah makam kuno di mana ini Mataram. Kalau berdasarkan penterawangan saya, ini adalah makam Mataram kuno. Jadi masih belum zamannya Mataram Islam. Dan dan ini sudah saya deteksi. Beliau memang sebutannya yang bodoh cuman ini bukan nama asli tapi sebutan atau gelar namanya saya rahasiakan saya udah tahu namanya cuman saya rahasiakan cukup saya yang tahu jadi ini lokasinya seperti ini teman-teman dan ini adalah makamnya dan makamnya e, maisannya itu pakai batu ya dan ini tua banget cuman di sisi-sisi sisinya menggunakan batu bata merah dan ini adalah maesan atau mujurnya teman-teman. Ini adalah penampakannya dan ini lokasinya banyak ditumbuhi di sekitar-sekitar banyak ditumbuhi pohon-pohon apa ini bambu. Asri banget dan seperti tempat dari keramaian. Kalau ini ada pohon, nggak tahu ya ini pohon apa. Ini ada pohon, cuman di sini yang saya lihat e, sosoknya seperti nenek-nenek ya. Kalau yang di pohon ini yang agak gede, paling gede sendiri ini sosoknya seperti e, berbulu, terus Matanya itu ada tiga, cuman yang di tengah itu merah, sinarnya ada merah, terus ada siluman ular juga di sini. Dan yang ada di sini sosoknya ya kakek-kakek ya, kakek-kakek tua, cuman pakaiannya biasa seperti manusia, seperti layaknya manusia, jadi bukan layaknya lazimnya bangsa jin ya. Kalau yang ada di rumpun-rumpun apa? Gambut ini saya melihat ada anak kecil, terus ada sosok-sosok uh, jin, cuman agak plontos ya gundul gitu. Macam-macam, ada anak juga, ada pocongan juga teman-teman di situ. Luar biasa sekali. Salam dari saya Ratu Bidadari. Uh, saya menemukan uh, makam kuno yaitu mata, uh, Mataram kuno. Jadi, eh, makam ini saya deteksi, saya terawang, saya tembus dimensi ruang dan waktunya, dan saya berkomunikasi dengan roh eh, makam tersebut. Ini makam ini sudah ada sejak Mataram kuno, jadi sebelum Mataram Islam. Jadi beliau ini eh, masih penganut Hindu Siwa, dan beliau bernama eh, sebutannya eh, Budo, dan ini eh, Kibodo Bodo ini bukan nama asli tapi nama sebutan atau nama samaran nama aslinya hanya aku yang tahu cuman e, beliau tidak mau dipublikasi nama aslinya dan beliau dari daerah kulonan dan beliau ini pendatang dan di dalam makam tersebut ada cincin atau mustika cuman saya tadi saya mau ambil tidak boleh yang bisa turun jadi di samping pohon ini saya melihat ada sosok nenek-nenek halo nenek apa kabar ini Uh, saya minta izin untuk uh, ngambil vlog ya Nek Terus yang di pohon ini yang agak besar Ini saya melihat ada sosok seperti dajal Tapi bukan dajjal uh, Berbulu, hitam, lebat Cuman matanya ada tiga Satu, dua Terus di sini ada tiga Cuman di mata yang tengah ini bersinar Terus di situ ada siluman ular lagi, gelubet-gelubet Kalau yang dari sini Ini juga uh, banyak banget Ada kuntil anak, Terus ada uh, jin cuman uh, kepalanya gak gundul tapi bukan tuyul ya atau bukan bayi bajang. Uh, Jinnya gede banget cuman uh, kepalanya kotak macam-macam di sini dan ini adalah uh, makam makam uh, dari zaman Mataram kuno sebelum Mataram Islam jadi sangat tua sekali dan beliau adalah penganut Hindu Siwa pada saat itu ini luar biasa sekali dan sekarang ini saya berada di uh, persis dengan sosok goib yang bermata tiga, yang tengah-tengahnya matanya bersinar merah saya akan coba berinteraksi, e, nama kamu siapa? E, dia tidak mau menjawab, kamu tahu gak nomor togel? E, kamu bisa ngasih nomor togel saya Oh e, dia diam saja guys, dia diam saja, dia tidak mau menjawab e, pertanyaan saya sepertinya dia itu e, mangkel atau marah sama saya ya Cuma dia tidak berani menyerang saya, dia tidak berani uh, ibaratnya membenturkan energinya ke saya. Dia hanya diem. Dia marah ke saya, cuman dia diem. Kenapa? Karena dia takut. Karena saya ke sini membawa pasukan banyak. Maksudnya pasukan yang tak kasat mata. Banyak sekali uh, pasukan saya. Cuman uh, ini, gaib yang ada di sini tidak berani macam-macam sama saya. Aslinya dia marah sama jadi penunggu makam ini, makam kuno ini e, sosok macan putih Dan macan putih tersebut agak galak dan beringas Terus gaib-gaib di sini juga beringas-beringas semua, galak-galak semua Jadi kalau ada orang yang e, kurang ajar atau istilahnya nggak punya tata keramat di sini Bakalan e, dibikin mati kalau nggak dibikin mati, dibikin lumpuh atau sakit-sakitan teman-teman cuman uh, mereka walaupun galak-galak walaupun saya di sini pencilaan atau nggak punya tata krama ibaratnya uh, beliau masih sendikodahwu sama saya karena uh, yang rizalur Rijalul yang ada di sini istilahnya masih uh, melihat leluhur saya jadi beliau mereka yang ada di sini sungkan sama buyut saya Mbah kiai Ibrahim Atmoji Joyoro joyo sebenarnya kita harus menghargai atau nguri-nguri budaya atau nguri-nguri para leluhur Karena sebelum kita itu sudah ada leluhur teman-teman Jadi setidaknya uh, kita harus menghargai, harus merawat Kalau ada makamnya kita rawat saja Bukan berarti kita menyembah kuburan, tidak Kita hanya menghargai jasa-jasa uh, para leluhur Karena adanya kita ya karena adanya leluhur teman-teman dan ini e, makam e, Mataram Kuno ya, bukan Mataram Islam Masian. Jadi pada saat Mataram Kuno. Jadi sebelum datangnya Islam sini. Dan di situ juga saya melihat e, ada cincin juga Mustika, cuma tidak boleh tepa, diambil, tidak boleh diambil karena kalau bukan dari keturunannya teman-teman.